Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti, Lovers, lovers serta Nisla Lovers Dimanapun kalian berada, DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Risti Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat sebutan leslar tentunya Baiklah para sahabat leslar, Dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian Saat ini pemimpin akan memberikan kabar dan informasi Serta cedukan vitamin bahagia langsung dari idola kita Tungguan ke kabar pertama para sahabat ya, Kita lihat aja nih Maman keseruan kakak bilar dan tim persahabat ya, ini lagi main speedboot ya masya Allah luar biasa lagi naik banana boat, serunya minta ampun ya kebersamaan dari tim leslar dan leslar, Lesti bilar masya Allah luar biasa membuat kita semakin bahagia dan bangga mudah-mudahan kebersamaan ini selalu tentunya kita lihat dari leslar wow masya Allah banget ya diunggah kembali oleh akun hp kentang kata sultan di sini banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Laustry09 mengatakan Seru banget Papa Bilar itu kayaknya lagi syuting ya Katanya tuh Kita doakan saja mudah-mudahan semuanya dilancarkan Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Dan kita lihat juga nih Diunggah di GES yang ke Kapiler satu jam yang lalu ya mengunggah sebuah postingan video lagi mau main jetski ya masya Allah main jetski di Pantai Carita luar biasa terasa sangat keren dan gampang tentu Kapiler ini mainnya dengan Papa Daniel yang sudah siap juga tuh dia. luar biasa dan dari seluruh tuh persahabatia keluar ke Leslaw. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan Kemudahan hingga kebahagiaan Dan berikutnya juga Persahabat ya kita lihat juga nih Ada sebuah unggahan teman -teman, persahabat, Jadi guysnya ke Erin Grakesita. di Disini mengunggah sebuah postingan video di DLS yang sedang makan Sambil liatin Suami tercinta lagi naik jet ski ya, Masya Allah, Bunda Utun, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia, amin. ya robbal alamin. diunggah oleh akun Leslar, Anies Karkas Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Bunda sambil ngunyah, nungguin Papi main ski, katanya tuh Masya Allah banyak persahabat ya, selalu mantau, selalu nunggu, sambil makan dulu nih Pak Sahabat ya akan selalu yang terbaik untuk idola sayangan kita Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ya di momen sebelumnya Kita menyaksikan keubuan, romantisan yang disuguhkan oleh idola kita Lesti dan bila. Ini lagi tentunya menyuguhkan kebahagiaan kita persahabat ya Digendong sambil tentunya jalan di tepi pantai Aduh luar biasa serasa nonton drama Korea aja nih persahabat ya jadi gak sabar menantikan uh, acara cinta abadi Leslar. Hari Minggu nanti pastinya banyak sekali kejutan-kejutan vitamin yang diberikan langsung oleh idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan nih, ada sebuah unggahan spesial momen juga ketika di cerita Anyer yang jauh. Solset banget ya tatapan manja. Dari seorang Rizky Pilar terhadap Lesti Kejora. Membuat meleleh bahagia banget kita semua Masya Allah Dan kita lihat juga banyak tanggapan komentar Yang diberikan dari postingan tersebut Yang dari akun ehris29 Masya Allah Bunda Utun dan Sugar Deni Happy banget lihat mereka berdua Amin Masya Allah banget ya Selalu support yang terbaik untuk Lesti Dan Rizki Bilar dan untuk berikutnya persahabat ya Mengingatkan kembali menginfokan kembali Jangan sampai lupa malam hari ini Bakal ada live persahabat ya Di aplikasi Traveloka Tentunya live langsung Dari idola kesayangan kita Dedek Lesti dan kakak Bilar nih Traveloka Grand Bazaar Battle Rizky Bilar versus Lesti Kejora Jam 20 sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat Tempatnya jam 8 malam Sampai jam 9 .00. Kita akan menyaksikan keseruan Pasabatia ya, belto dari Rizky Bilar versus Leslie Kejora. Uh, lumayan nih, Pasabatia ya, untuk nambah imun kita semua. Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan. Info ini juga kita dapatkan dari Leslar .lovers. Ada kalimat caption, info juga dituliskan. Jangan lupa guys, live di aplikasi Traveloka pukul 2000 sampai 2100 waktu Indonesia Barat. Masya Allah banget ya, dan kita lihat juga. Ada sebuah info dan kabar juga untuk kita semua soal esi dan bilar hari ini, pas ya di sini. Ada sebuah komentar, Rabiatul Anskor Adawiyah. Menyatakan katanya mereka sore ini pulang Katanya tuh persahabat ya Bahwa sore ini Lesti dan Bilar pulang Katanya tuh kita mendapatkan kabar Dari salah satu akun Instagram persahabat ya Mudah-mudahan saja ada kabar bahagia dan kabar baik Langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Lestlar tentunya ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh